Selamat datang pada acara serah terima jabatan RT RW Dusun Kebahat 6 Desa Kelurahan Sumberedhi Mati Sleman Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini Marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Panitia Acara malam hari ini yang terhormat Bapak Parwoto Kami Persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izinkan saya sebagai perwakilan ketua panitia acara pelantikan pengurus RT dan RW bes, serta pelantikan rois Dusun Gaba 6 untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam prosesi pembukaan pada malam hari ini Sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun Gabanang Bapak Hendri Pamungkas Wibowo Dan Ibu Ketua PKK Ibu Beta Devi Aryani Beserta Bapak Ibu Tamu Undangan yang telah Berkesempatan hadir pada acara pelantikan pada malam hari ini Untuk untuk panitia yang bekerja dengan sepenuh hati Saya juga mengucapkan terima kasih Kita menghargai kelebihan dan kekurangan Dari acara ini Dan semoga apabila yang tidak berkenan Mohon dimaafkan Melalui kata sambutan ini Saya selaku perwakilan ketua panitia acara mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para tamu undangan yang telah memberikan kontribusinya atas acara pelantikan pada hari ini, sehingga acara dapat terpenuhi untuk yang pertama terima kasih kepada Bapak Lili Gunarto dari YUMPECOP selaku sponsor utama kami. Yang kedua kepada Bapak Sri Srianto PT Mitra Group. Yang ketiga kepada Bupita Bakso Tusuk. kita punya. Yang keempat kepada Bapak Suwantono pelaku kos. Anto kepada, Yang kelima Kepada Bapak Galih Toko Toko listrik Cibungan Kepada eh, Bapak Indro Widodo selaku Pengusaha Udin Jaya Yang ketujuh Kepada Bapak Parwoto Pastel Ama Dan yang kedelapan, dapur duku kafe. Demikian kata sambutan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini... Wow. Uh, ...kedatangan Bapak Ketua RT Lama beserta RT baru. Di sini saya akan uh, memberikan sedikit informasi bahwa... ...pada kesempatan malam hari ini untuk uh, RT 1 tetap Bapak Mul Prianto, Bapak RT 02 itu yang lama Bapak Supriyadi sekarang yang diganti oleh Bapak uh, Parwoto, terus Bapak Ketua RW 13 dari uh, Ketua RW lama Pak Dono Wiarjo sehingga menjadi uh, Ketua RW baru yaitu bapak sihadi, terus bapak ketua rt 03 yang di mana bapak Efeks juanto digantikan dengan uh, bapak karmanto serta uh, rt 04 dari rt lama bapak eko wibowo diganti oleh bapak Agung Hermawan beserta Bapak Ketua RW 14 Bapak Rosikin hingga sekarang diganti oleh uh, Bapak Wijanarko uh, Untuk Bapak RT dan Bapak RW terpilih pada malam hari ini karena kemarin sudah disampaikan pada saat uh, rapat sub LPMD bahwa Uh, untuk pelantikan atau penerimaan SK, nanti mudah-mudahan bisa uh, bebarengan ya bersama Bapak RT RW yang lain dari dukungan lain, hingga nanti uh, untuk pelantikan bisa bersama-sama di Kalurahan Sumberadi. Untuk kesempatan pada malam hari ini uh, dengan Hati yang bahagia, mudah-mudahan dengan Bapak RW dan Bapak RT terpilih bisa membangun kerjasama untuk membangun kesejahteraan masyarakat hingga apa yang dimau oleh masyarakat mari kita bareng-bareng untuk bisa meningkatkan kualitas dari Dusun Kabahanam. Mungkin itu saja uh, dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginjak acara berikutnya adalah serah terima jabatan RT RW yang lama kepada bapak RT RW yang baru, sehingga kami mohon untuk naik ke atas panggung, menyerahkan kepada Bapak, terpilih Bapak, si Hadi sebagai RT 13 RW 13, RW 13. Nah, iya. foto lagi ya terima kasih Baik. Mas Wawan, Mas Wawan. Lalu... selanjutnya Bapak RT FT ERW 14 Bapak Rosikin kepada Bapak Wijanarko Ada tambahannya ternyata Iya Yeah, selamat bertugas, ya yeah, sukses selalu. Yeah. Ma'atur nuwun, Ajeng, Bapak RT 01 dari Pak Duku aja, yeah, dari Pak Duku mengamanatkan untuk melanjutkan tugas kepada Pak Mul untuk memimpin RT 01. Jih ya. okay. <laughs> dilanjutkan dari Bapak Suprianto RT 02. Ye, kepada Bapak Parwoto RT Pak RT 02 yang baru. Wah tebal ini titipannya. Ya. Oke. kok cuma RT 02 nih yang di tangan ini nanti harus tepuk tangan semuanya <laughs> J. ya dilanjutkan Bapak RT 03 Bapak FX Juwanto kepada Bapak Karmanto ya tepuk tangannya yang meriah terima kasih J yeah, Ma lalu Bapak RT 04 Bapak Eko kepada Bapak Agung ya yeah. oke okay, baik selamat sekali lagi dan selamat bertugas semoga sukses sehat selalu ada foto bersama sekali lagi ya yeah, monggo mungkin posisinya agak enak. Jangan ada yang ketutupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah mawon, mawon memiliki maturnul sangat, mawon dengan yang dusun enam ini, mawon pelantikan RT RW, mukim kisah bapak Sumari dalam sanggorong ini pun, dalam masa angin ini pun, game dalam ratus ratus masyarakat kandi saya tentrem sakit gambil lancar sedaya ini pun. Lambung demi zaman ke masyarakat dusun enam, anggani pun nampi, nggih sekalian pun niko ganti tenteram, ganti binga, nireng sambil ngantos ganto tunggi paripurna nih pun. Lacing nggih itu pak anggian bu, matur kelompok tadi nggak tersangat, ini kelacing lajeng ke pampun tadi cuma masyarakat pak, buatan lama namun. Tiga menit nggih bu ke, secara nih klon yon pampun tadi, ini kehilah kira nih, so yang pokoknya nyok senang seni paro niki sekar putung lagu nikir lo sekejap band supaya nikir lo kali bantun tuson enam sakit sayang dilebur di lebur tinta diatin gie, mau tiga menit mau ngebangi, buat nyanung gie, dikebuat Wong kang Enggan jalo panggil Klo pot mau matunda, tunda, jangan oh, bosnya lo ngapuroh timulegoh. Niki biasanya udah ketipungi mbak, ketipungi klo tuh mendandutin barang niki buat sahamawan, makin mendandutin darawoman gitu pak tuh, niki saistu klo niki mengadu renren niki luput put dan jalur Pangpuro Arusangtens tahun malih mas langsung jalur Pangpuro Pak Mantur lupa kalau masyarakat jalur Ngapuro muka mak Sumari mak yang keluputan ini lekdo di Nangapuro Arusangtens tahun malih malasain genggih nun Punten ini buntah kata-kata sakeng dulon kelapitan nun pamputan nun Punten Pak Klor nenek mau buru Klor Pak Rose tuh sih bener Pak Klor Rose dusun di ampun Pak Mantur, Pak Rose kirim Pak Mantur, belum gambl gitu Pak rasa pripon pripon triki jodoh tuh saya, dukung setyo pak mari, lo tonggenku lo, meh pendak tinta mbak, gitu. Maaf, maaf, alhamdulillah. Kap semuanya terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, maaf, pak, terima kasih setyo. Maaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami atas nama pemerintah Kaluran semerhati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak RT Bapak RW yang pejabat lama yang telah banyak-banyak mendarmabaktikan baik tenaga pikiran untuk masyarakat enggak bahan khususnya dan untuk pemerintah kaluran sumberati pada umumnya semoga amal kebaikan Panjenengan semua nanti mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selanjutnya kepada bapak-bapak RT RW yang baru, kami mengucapkan selamat bertugas karena bapak-bapak semua sudah mendapat amanah atau kepercayaan dari masyarakat Enggabat 6 untuk mengabdi dalam kemasyarakatan di Padukan Ngabat 6 khususnya dan pemerintah Kaluan Semerati pada umumnya kiranya dari kami tidak panjang lebar apa yang kami sampaikan ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya akur halam